Darurat, dunia Sinbisos di JPTO sedang diserang makhluk teman-teman Mereka berkeliaran di mana mana Misi kita semua adalah untuk melawan para makhluk dan tentunya bos makhluk yang sudah menunggu kita di tahap paling akhir <SILENCIO> Kita pasti bisa menyelamatkan Simbi dan teman-temannya tapi tunggu dulu, setelah Kim sih yakin pasti bisa, asalkan ada Ghostball. Tapi jangan bilang, tinggal-tinggal berencana kabur ya. Sekarang, buat tinggal-tinggal yang belum download aplikasi JPT buruan install di App Store atau Google Play Store. Buat tinggal-tinggal yang sudah install aplikasi Jepeto dan sudah mengikuti akun Stella Kim official di Jepeto, nanti jika tinggal-tinggal menulis komen di video ini, jangan lupa sertakan ID Jepeto kalian ya. Siapa tahu nanti waktu Stella Kim baca-baca komen, bisa langsung fallback. Oke, okay, apakah pasukan tinggal-tinggal sudah siap? Baik, sekarang akan Stella Kim Pandu lewat peta harta karun. Ups, <laughs> maksudnya peta dunia sin bisa di Cepeto ya. Jadi sesuai petanya, itu ada tahap 1 sampai 6. Di mana kita harus bertarung mengalahkan para makhluk yang berkeliaran di tahap 1 sampai 5. Dan nantinya bakalan ada bos mereka yang sudah menunggu di tahap 6, yaitu tahap paling akhir. Untuk mengalahkan para makhluk, tentunya teman-teman akan mendapatkan Ghost Ball. Tapi ini udah zaman kapan? <laughs> ya udahlah, sabar aja, kan bisa di-upgrade. Jadi di kesempatan inilah, Twinkle-Twinkle semuanya harus melawan dan mengalahkan makhluk sebanyak mungkin agar dapat segera upgrade ke Ghost Ball yang terkuat saat ini. Yaitu seperti yang ada di tangan Stella Kim, Ghost Ball Jet. Nah, kenapa penting banget buat berburu makhluk sebanyak-banyaknya? Karena saat kalian berburu makhluk dan mengalahkannya, akan otomatis bertambah koin dan esens kalian. Pastikan kalian tidak melewatkan juga jump map yang ada di dunia Sinbis House di JPTO ini. Nah ini dia teman-teman, seperti kotak harta karun pink ini. Semakin tersembunyi dan juga susah didapat, maka jumlah koin dan esens yang didapatkan juga akan semakin banyak dan berlipat ganda teman-teman. Nah tapi gunanya untuk apa sih kita mengumpulkan banyak koin dan esens ini? Nah tentunya penting banget, karena kalian bakalan mengupgrade gospel kan? Nah untuk mengupgrade gospel dan juga kekuatan makhluk, kalau di sini disebut pet juga sih teman-teman, jadi itu kalian akan membutuhkan koin dan essence ini. Jadi untuk koin dan essence ini, itu buat information teman-teman, itu hanya bisa kalian dapat hanya di dunia sinbisos yang di JPT2 ini. Jadi optional aja sih, kalau buat kalian yang udah bug gem atau banyak gem, bisa aja sih kalian kalau mau lebih cepat bisa tukar dengan jam gem Jepeto, Kalian bisa nanti ketemu sama si Gembi dan tukar pakai gem Jepeto kalian. Tapi kalau setelah Kim sarankan, lebih baik kalian kumpulkan yang ada di dunia Sinbisauce yang ada di Jepeto World ini. Jadi kalian tidak mengurangi jam kalian yang di Jepeto. Oke okay, lanjut aja, kita sekarang menemui Sinbi. Jadi kalau di Sinbi ini, teman-teman nanti juga bisa purchase atau beli makhluk. Di sini biasanya disebut sama pet sih teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengumpulkan atau koleksi pet. Dan juga teman-teman uh, bisa bawa kemana-mana pada saat bertarung. Tentunya bisa menambah kekuatan teman-teman kan. Itu hanya dibolehkan maksimal membawa 4 buah pet. Kalau untuk makhluk yang tersedia sih kebanyakan dari yang season 1. Season 1 teman-teman. Jadi ini ada makhluk kembar, makhluk rambut panjang, phantom torso, makhluk laba-laba, makhluk idra, makhluk wajah halus, makhluk boneka, claws makhluk rangka, revenaf, dan makhluk jerami untuk makhluknya sendiri nanti itu juga mempunyai fungsi masing-masing yang bisa teman-teman atur nanti jadi oh, pokoknya bebas aja sih teman-teman buat menentukan siapakah yang akan teman-teman pilih empat jenis pet itu yang akan teman-teman bawa kemana-mana menemani teman-teman bertarung nah tapi pastikan jangan sampai lupa teman-teman nanti klik kalau akan menggunakan fungsi tersebut karena setelah waktu pertama sempat lupa, jadi Stella tidak tahu kenapa tidak bertambah ya kekuatannya, ternyata setelah lupa klik. Jadi hanya pada saat teman-teman klik saja, fungsi tersebut dapat digunakan. Nah juga ada waktunya juga, rata-rata sih 60 detik gitu teman-teman. Jadi setelah nanti 60 detik, harus menunggu lagi, loading lagi, sampai nanti dia udah full, baru teman-teman bisa pakai lagi fungsi tersebut. Semakin levelnya tinggi Kalau teman-teman semakin sering upgrade Menggabungkan mereka Nanti teman-teman bakalan lebih kuat lagi gitu Nah ini ada tips dari saya Hakim juga Untuk teman-teman sebelum berangkat berburu Bisa juga teman-teman ini tukar 3 jam jp tuh kalian Bisa auto-upgrade yaitu dengan menggunakan fitur buff. Jadi teman-teman tinggal bertemu saja sama si Jubi. Di sana teman-teman uh, langsung klik aja, teman-teman mau beli. Nah, di situ selagi saranin banget karena dia langsung bisa auto upgrade. Jadi kalau teman-teman apalagi yang membawa makhluk, wow, pasti nanti jadi berlipat ganda karena di situ langsung otomatis damage, defense, gold increase, essence increase semuanya langsung bertambah. Nah untuk sekali purchase 3 jam itu juga ada waktunya teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat di atas ada simbol seperti kilat itu, nanti dia akan menghitung waktunya secara mundur. Nah kalau teman-teman udah waktunya HP-nya habis, nah buruan aja balik, nanti teman-teman langsung bisa refill juga HP teman-teman, nanti sekalian juga bisa uh, beli juga 3 jam lagi untuk kalau misalnya waktu di buff-nya itu kurang. Setelah teman-teman udah siap semuanya, udah siap berangkat berburu, nah teman-teman langsung aja bisa pakai kendaraan yang teman-teman mau, atau teman-teman misalnya mau hanya berlari dan berjalan juga boleh. Tapi waktu teman-teman pakai gosbo memang tidak bisa dipakai kendaraannya. Cuman untuk perjalanan yang misalnya teman-teman pada saat uh, ingin menghindari misalnya udah HP-nya mau habis terus buru-buru mau balik atau misalnya pada saat berangkat teman-teman mau menghemat tenaga teman-teman bisa juga mengendarai kendaraan yang udah disediakan di dunia Shinbisaus ini. Jadi ada bermacam-macam bervariasi, ada dari sepeda, uh, skateboard. Kalau Selakim sih pilih yang paling kuat, paling cepat jalannya yaitu mobil yang warna pink ini. Jadi Selakim bisa menambah kekuatan Selakim untuk berlari. Jadi untuk menempuh Jalan yang sangat cepat banget Jadi Selakim pilih yang ini Selakim mau berangkat dulu untuk berburu ya teman-teman Nah pokoknya pastikan teman-teman semuanya cobain sendiri deh Pasti teman-teman bakal merasakan ketegangannya Keseruannya Nanti jangan lupa share juga ya komen video ini Nah oke okay. untuk hari ini review, tutorial dan juga info dari Selakim Sampai di sini teman-teman Mudah-mudahan dapat membantu dan berguna ya Buat teman-teman yang ingin mengunjungi Dan melawan makhluk yang ada di dunia Sinbisau di Jepeto Tinggal-tinggal semuanya, semangat dan sampai jumpa tentunya di video gameplay selanjutnya yang tidak kalah menariknya di channel Stella Kim. Jangan lupa yang belum subscribe, like, dan juga klik tombol notifikasi di channel Stella Kim. Buruan sekarang ya, Stella Kim tunggu. Dan jangan lupa tinggalkan ID jp kalian di komen di video ini ya, nanti Stella Kim bakal fallback. Kalau gitu semuanya, buruan siap-siap. Kuatkan, upgrade kosmos kalian, dan juga... Naikkan level dari makhluk kalian Semuanya bertarung dan selamatkan teman-teman dari Sinbis House Stella Kim juga bakalan berusaha Sekarang Stella Kim berangkat berburu dulu ya teman-teman Sampai jumpa tentunya di channel Stella Kim Bamba Bamba